Dan kalau kita mikirnya lebih ke profit duluan atau nggak usah jauh-jauh profit deh, lebih ke engagementnya. Kita baru bikin konten 10, terus engagementnya jelek, kita langsung down. Nah itu akan fokusnya lebih ke apa yang bisa kita kontrol, misalnya konsisten posting, value apa yang kita mau mau kasih gitu. Ada kok saatnya di aku sedih nih engagementnya turun, tapi jangan sampai itu bikin kita stop aja sih. Itu tuh ajar, tapi jangan sampai fokusnya ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zaki Di acara Mari Berkenalan Kalau belum kenal, jangan saling menghakimi Di episode kali ini Kita bakal ngobrol dengan Cewek Perempuan Cantik uh, Udah itu Banyak banget followersnya Dan Jadi termasuk orang yang selalu bingung Atau selalu bertanya Kenapa sih mau jadi Sosok konten kreator dan lain-lain Langsung aja kita sambut Ini dia Gania. Halo. Gania Harson. Jadi sebutnya pekerjaannya itu konten kreator, YouTuber atau TikToker atau instagramer atau apa? Konten okay. <laughs> no, kreator. Lebih ngapain sih mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau konten kreator itu bikin konten. Bisa jadi pekerjaan kah? Bisa. Jaman udah berubah banget sih Kak Zaki. Jadi konten kreator tuh mungkin e, buat orang tua aku, orang tua Kak Zaki mungkin masih baru gitu ya. Apakah ini stabil, apakah ini bisa bertahan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat konten kreatornya sekarang ya, yang udah mulainya udah 5 tahun lalu, 8 tahun lalu itu, wah sekarang sih udah luar biasa banget. Belari Genia itu memulai jadi konten kreator berapa tahun yang lalu? Kalau jadi konten gater itu dari 2014 kali ya. Jadi, tapi udah ganti-ganti awalnya tuh lebih ke review cafe, hmm. uh, fashion gitu, oh, TD, kan dulu jaman kan. Hmm. Nah, tapi semenjak mulai ke video, apalagi di TikTok, mulai bikin yang original lah yang pengen aku share. Pelari gitu. dari 2014 itu termasuk yang anak baru. Ya, kehitung terlambat? Atau emang zaman itu masih belum terlalu banyak, Fandengrat? Ehm... Um, sebenarnya zaman dulu cuma sekedar hobi, Kak. Aku baru seriusin banget, bener-bener full time itu... Akhirnya aku... Setelah pertimbangan panjang banget ya itu tahun 2020. Aku bener Jadi selama itu aku sambil kerjaannya. Karena... nih karenanya, karena orang tua aku nggak belum setuju. Pernah gitu Salah satunya ya, pertimbangan aku juga banyak sih Kita coba tarik ke pertimbangan aku juga banyak Apa aja sih emang pertimbangannya? Pertimbangannya, wah ini ya sebelum aku memutuskan untuk resign dari kantor aku Aku sampai bikin pro dan kontra untuk menjadi seorang konten kereta Ataupun pekerja kantoran, itu aku rinciin sampai 4 halaman HWS jadi aku sampai bikin kayak worst case scenarionya misalnya gagal di sini, plan hmm. B-nya apa. Sampai berkahan 4 halaman aku rinciin semuanya, Kak Jaki. Jadi pertimbangannya apa aja? Sebenarnya diawali dengan pertanyaan, aku mau ada apa aja sih di pekerjaan aku sekarang? Nih. Kalau aku ya, yang pertama income dulu ya, pasti ya kan, uang ya. Income. Yang kedua, fleksibilitas waktu. Jadi um, kalau kerja kantoran kan udah jelas nih 9 to 5 atau enggak 9 to 7 gitu ya. Kalau, kalau pebisnis atau konten kreator mungkin lebih fleksibel. Senin, hari minggu. Hmm. Sebenarnya <laughs> ya. fleksibel itu kalau kita udah di tahap tabungan udah banyak. <laughs> Karena kalau kita industri kreatif itu, jumlah waktu yang kita tuangkan sama dengan jumlah tabungan yang masuk. Bener, iya, gak, iya, bener iya, gak sih? Bener gak iya. iya. iya. iya. sih? masih usia yang produktif banget. Ya udahlah, gencerin abis aja. Enggak ada libur, enggak ada libur <laughs> deh ya. Enggak ada libur, enggak ada libur deh Sama yang ketiga ini, aku inget yang ketiga itu, aku pingin pengerjaan, aku punya impact buat orang lain. Banget, ya, aku sendiri gede banget, tapi harus diimpor. Ah, itu ada pengaruh gitu. Nah, aku bandingin nih kerja kantoran, aku dulu sebagai akuntan dan auditor dulu sama konten gerater. Nah aku bandingin ketiga aspek itu kalau untuk income gimana nih, untuk fleksibilitas waktu gimana, dan untuk impact impactfulnya gimana. Nah aku bandingin untuk saat itu dan kira-kira untuk dua tahun lagi gimana. Kadang kita harus lihat proyeksi ke depan kan. Iya. Jangan-jangan konten gerater cuma buat 6 bulan doang. Iya. Kan. kan kita bakal jadi kaya cuma setahun doang. Udah kan <laughs> hidup panjang ya hidup. <laughs> iya. <laughs> iya, soalnya kan keputusan yang cukup besar di umur aku sekarang ini kan aku tinggalin semuanya atau gimana, gitu. Nah, e, setelah aku pertimbangin, untuk saat itu dan untuk dua tahun lagi kira-kira, aku memutuskan untuk ambil resiko. At least kita udah meminimalisir segala kemungkinan terburuknya, gitu. Makanya aku pertimbangannya cukup panjang, diskusi sama keluarga, orang tua paling penting, gitu sih. Ya itu sih, Jadi udah sedikit kepo tentang Mbak Gania, tuh Jadi manggilnya... Gania aja. Gani aja. E, jarang banget kalau teman-teman yang nonton juga jarang banget kan ketemu cewek yang seger, muda belia di konten Mari Berkenalan ini karena kadang Jaki memikirkan jarang ada anak muda mungkin bukan meremehkan tapi Jaki bilang karena gini karena Jaki belum mengenal mereka ya. tapi Jaki jarang tahu ada anak muda yang berani ngambil resiko hmm. jadi ya gila sih Jaki pas ngedenger uh, seorang gani ya sudah bekerja dan punya uh, penghasilan yang jelas tetap dan itu memilih jadi konten kreator gitu itu uh, pengambilan keputusan yang gila sih maksudnya karena gitu. iya. sumber jadi rata-rata uh, mereka sepakat mereka disebut orang gila iya. karena kita ngambil keputusan yang nggak biasa gitu nggak pada umumnya lah iya. itu titik baliknya kenapa sih sampai kepikiran pengen uh, ya udahlah fokus di konten kreator titik baliknya apa itu Nah, awalnya itu, kakak, aku sih yang, nanya, yang bilang, sih, aku bilang ini kesempatan tuh belum tentu akan keulang lagi tahun depan. Mm. Gitu. Jadi, kalau nggak dimaksimalin sekarang, itu bisa-bisa kita kehilangan momennya. Contoh, kita flashback deh lihat YouTube tahun 2000-an, ya, iya. semua youtuber yang mulainya awal yang udah langsung peka sama perubahan dunia, zaman. Gitu ya, perubahan zaman, Itu sekarang udah bisa sukses apa iya. gitu kan? nah Instagram juga early stage-nya masing-masing platform tuh ada early stage-nya gitu dimana kalau kita masuk ke ke platform tersebut di momen yang pas yang tepat itu bakal enak banget dan menurut aku TikTok itu masih early stage lah gitu untuk sekarang mungkin masih juga gitu dan Aiyah banget bisa. sih, kalau TikTok jadi banyak dengar cerita-cerita curhatan, malah banyak perusahaan-perusahaan kebantu banget gara-gara e, misalnya tempat mereka dijadiin konten TikTok sama orang ya, lain. Iya, gitu ya, TikTok tuh aku gak tahu sih ke depannya bakal kayak gimana. Cuma untuk sekarang masih semua orang punya kesempatan untuk bisa dilihat orang gitu, untuk kontennya bisa dinikmatin orang banyak gitu. Dan kalau aku nunggu kayak ya tunggu nanti dulu deh, masih belum bisa ambil keputusan. Takutnya udah, udah ketinggalan duluan gitu. Nah udah. Kita harus buy moment ya, harus pintar cari momen sebenarnya yeah. ya. Mm -hmm. Nah yang tadi ke, ke bahwa ada kata-kata bahwa nggak gampang loh meyakinkan orang-orang. Ruang kita sebut ruang lingkup terdekat kita itu adalah rumah, adalah orang-orang sekeliling kita kan. Nggak gampang. Caranya emang gimana sih sampai diiyahkan atau dibiarkan? beda kan mengiyahkan dengan ya terserah. <tuk> <tuk> <tuk> ini lucu sih sebenarnya jadi soalnya ya aku ajuin aku kertas hvs itu aku ajuin nih ke papaku. pak aku mau resign dong memutuskan untuk jadi kontraktor soalnya aku sebenarnya lebih suka nih dan ini gitu bla bla bla pokoknya semuanya aku kayak presentasiin lah ya ke orang tua. Gitu. nah papaku nggak setuju ya wajar nggak setuju kan semua orang ingin yang terbaik buat anaknya kan itu intinya Masih. kan. Uh, orang tua pingin pingin aku lontang-lantung, nggak ada kerjaan gitu kan. Dan orang tua pasti pingin terbaik lah. Yeah. Aku tahu banget. Nah, mungkin untuk melindungi aku juga gitu. Yeah. Dia saya hey, jangan gitu. Kerja aja uh, karena A B C D E gitu. Tapi aku bilang, akhirnya sampai bilang kayak aku sebenarnya jiwanya tuh ekstrovert banget. Kalau kalau kerja di belakang layar aku kadang nggak uh, bisa berekspresi gitu. Yeah. Apalagi aku tadi udah bilang aku jadi konten kreator mungkin nggak seserius sekarang ya dari 2014 cuma sekedar hobi doang di Instagram gitu tapi aku suka berekspresi gitu kajadi hmm. jadi kayak at least nggak usah gimana-gimana cuma story story aja gitu sedangkan semenjak aku kerja kantoran apalagi profesional banget gitu auditor nggak um, enak aku story story hmm. gitu kayak kayak takut rahasia juga kan yang dikerjain oh, ini kan iya. biasanya iya itu apalagi ya maksudnya untuk untuk hari weekend pun juga kalau aku kebanyakan Berekspresi di sosial media, takutnya nanti manajer aku lihat, iya. nanti ini ganiya main mulu bisa kerja nggak ya? Ada takut-takutnya -taku gitu loh sebenarnya. Kita kan nggak bisa ngebatasin pemikiran orang ya. Iya, takutnya ada personal opinion gitu loh. Itu kan nggak bisa dihindari dan takutnya juga jadi subjektivitas dalam penilaian performance aku gitu. Itu mungkin, aku bisa salah sih. Mungkin aja dia nggak mikir kayak gitu, tapi iya. makanya aku jadi nggak berani. Jadi Lebih berhati-hati. iya lebih kayak main aman aja, hmm. jadi anak yang kerja, uh, yang gak ngapa-ngapain gitu, weekendnya ya, ya main biasa normal lah gitu nggak banyak berekspresi gitu, biar menghindari yang nggak suka dan penilaian performance aku jadi nggak terpengaruh hmm. gitu Kita ini benar salah ya, kayaknya salah sih, kayaknya mereka baik-baik aja sebenarnya Tapi gilanya kamu bilang uh, di saat kamu bekerja itu, kamu main aman gak? tidak berkegiatan lain-lain yang bisa merusak citra atau performa? Yeah tapi yang uh, kata Jogi nggak bermain aman sih malah keluar dari yang gaji bulanan, itu kan sebenarnya. <laughs> <laughs> kamu seneng bermain aman, tapi kamu juga termasuk orang yang suka tantangan nih. Ya? Uh, aku kayaknya lebih ke all out di satu hal deh. Jadi kalau misalnya aku udah kerja kantor kan, aku bikin konten pun juga kadang kan akhirnya aku mulai kan, hmm. mulai bodo amat gitu ya. Tapi tetap aja kayak ini nanti manajer gue mikir apa ya? tentang aku yang ini? atau enggak kayak misalnya ada ada kerjasama sama brand harus diupload di hari Senin jam kerja padahal aku take nya udah weekend nya ya, tuh tapi orang kan nggak semua tahu juga kan bisa kayak gitu iya mungkin aku jelasin kan Gak ada yang komplain sih tapi nggak enak gitu kayak kayak nggak bisa berekspresi semaksimal itu gitu jadi akhirnya aku nguruskan untuk okay, full time aja dan pandangan ayah Oh iya tadi tanya ya. enggak? mau Guys. apa-apa, santai <tuk> aja. Oh iya awal nggak setuju. Hmm. Terus, hmm. Ayo, aku nangis. Ehh, enggak enggak kayak gitu sih sama Enggak, enggak cuman ngelempar kaca apa miring enggak yang kayak <tuk> <tuk> gitu ya. Ya gitu ya, Guys. Aku aku ya aku pengen coba. Oh, gitu. eh, harga kan, papa mau Oh iya, enggak apa-apa, papa dukung semua keputusan ini. Ya. <tuk> Itu yang juga anak cowok sama orang tua, ya. Kadang, soalnya ya seru, jadi selalu uh, cemburu dengan orang-orang yang akhirnya orang tua, uh, lur, uh, apa ya, luluh, luluh dengan anaknya karena Jackie bukan termasuk yang kayak gitu <tuh>, maksudnya, gila keren sih maksudnya untuk orang-orang tua Jackie terima kasih banget buat orang-orang tua di sana yang walaupun awalnya tidak menyetujui, tapi jadi menyetujui oh. uh, anaknya di saat berproses, karena gak semua orang tua bisa kayak gitu dan gak semua orang, gak semua anak juga bisa nerima uh, pandangan orang tua, kadang juga kitanya juga sebagai anak yang gak didukung mungkin kita yang harus lebih memper, merefresentasikan. Ya, ya. Karena orang tua itu nggak setuju kadang-kadang karena bingung referensinya siapa. ya, ya Jadi kayak, eh, Jaki tukang foto sama video, zaman dulu itu kan agak sulit ya, memperlihatkan bahwa ada loh fotografer sekaya raya ini, bisa ngerjain ini sepengaruh sepengar itu. Beda dengan zaman sekarang ya, kita bisa memperlihatkan gitu, banyak orang sukses di industri kreatif yang suksesnya malah lebih besar daripada dunia-dunia yang umum. Sebenarnya, ya sama-sama komunikasinya harus bagus sih hmm. dari kitanya juga, orang, orang juga, dan kita jangan kayak langsung ngotot gitu. Hmm. Ini lebih ke diskusi sih, gitu. Aku keluar dari rumah. <laughs> <gak>. Aku <laughs> Langsung ngomong, ya silakan. tasnya dibawa semuanya. <laughs> kayak gitu lagi. Oh ya, e, untuk teman-teman yang belum tahu kalau tiktoknya Mbak Gania, atau Gania itu lebih ke ngebahas apa sih? Tentang personal development dan komunikasi, lifestyle juga sih. Jago uh, ya Bukan termasuk yang yang ngikutin TikTok banget atau apa? Cuman yang jadi banyak banget kan di YouTube, di Instagram yang uh, share ulang gitu, share ulang tentang uh, TikTok itu. Tapi kan banyaknya Joget Joget nyanyi nyanyi. Aduh ya Allah. Cuman <laughs> di sini jadi dapat jawabannya bahwa teman-teman yang punya pengen berkreasi di TikTok tentang sesuatu hal yang tidak umum aja kan sekarang yang ramai joget-joget ya teman-teman gak bisa ngikutin. Ya. Ini ada contohnya. maksudnya aja mbak Gania udah lifestyle, personal development. Tadi satu lagi. Eh, uh, komunikasi. Komunikasi itu hal yang nggak umum tapi di dengan cara yang menarik ya, ya, ya, ya tebal gitu. TikToknya namanya? Nia Gan. Nia Gan, uh, Nia Gan ya. Nanti langsung kepoin aja karena nanti juga kita eh, tabrini di deskripsi. Nah, sekarang Yaki pengen tanyain lagi. Yang lagi dilakuin sekarang apa? Bikin konten. Oh ya, ini settingnya. Ini itu settingnya juga ya. Ya, sekarang ya, udah full tangkalan kereta. Jadi bikin konten aja, oh, ya, anak, anak. Apapun itu ya. <laughs> ya itu tadi itu hmm. development komunikasi. Ya bukan eh, sekarang pokoknya medianya malah mau diluasin oh, lagi ya? Iya, kan baru mau mulai YouTube. Dan kebetulan saya juga mengenal dengan Bagarnia karena kita lagi project bareng sebelumnya. Di setting ini, di setting. seru banget sih maksudnya ya nggak semua orang rata-rata uh, orang memikirkan bahwa value profit. Karena jadi orang yang selalu membedakan Eh, yang membagi dua, value itu ada profit, ada benefit terkadang orang terlalu mengejar dulu profitnya jadi pengen jadi konten uh, creator, pengennya cepat kaya dulu atau apa sebenarnya nggak salah sih teman-teman cuman lebih baik impactnya dulu apa yang kita bisa kasih ke orang lain karena yang namanya profit itu ngikutin banget, bener gak sih? Yeah. dan kalau kita mikirnya lebih ke profit duluan atau nggak usah jauh, jauh profit deh lebih ke engagementnya, kita baru bikin konten 10 terus engagementnya jelek, kita langsung down nah itu kita bakal down kalau kita fokusnya ke outputnya which is uh, followers, viewers, dan ya wajar sih apa juga gak semuanya pasti bisa kuat mental, tapi tentunya um,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 aja <laughs> ya itu konsistensi yang agak berat ya di dunia digital jeki juga berat konsistensi itu gampang kalau kita lagi feedbacknya bagus nih yeah. dari audiens semangat banget ya bikin konten tapi, langsung ke up <laughs> tapi <laughs> tapi kalau lagi nggak ada yang nonton gitu. feedbacknya jelek mau konsisten tuh susah banget jeki bakal belajar banyak sama Ganyar iya <laughs> <laughs> <laughs> aku juga masih belajar sih ya itu udah karena yang namanya di dunia digital itu enggak ada yang pernah bisa kita tebak ya. Iya, kadang di luar kontrol kita. Hal yang biasa menurut kita malah meledak. Iya, serba. gitu ya? Kok uh. aku belum ada ya? Ya, hal yang biasa, <laughs> hal yang kata aku luar biasa belum ada yang meledak gimana ya? <laughs> enggak sih sebenarnya. Kenapa jaki jadiin gania narasumber di Mari Berkat Alat? Katanya Jackie pengen ngeliatin bahwa teman temen-temen ya generasi muda pun ada yang kita bisa ambil sesuatunya maksudnya ada yang bisa kita jadiin tempat belajar karena emang biasanya Mari Berkenalan itu banyaknya senior-senior yang udah senior atau apa jadi cuman pengen memperlihatkan bahwa ada loh sosok-sosok muda yang bisa dibilang konten kreator yang tidak hanya menjual kecantikan, maksudnya seksi. Sorry, jadi bukan apa-apa. cuman itu kan yang terjadi di dunia digital. Yang mudah banget dijualnya, ya. tapi kalian mau memperlihatkan tentang e kepintaran kalian, maksudnya apa yang kalian bisa, itu juga bisa dapat feedback yang bagus juga ya. Sebenarnya kalau kalian sukanya dance, gitu nggak apa-apa juga. Ya terserah kalian nyamannya di mana, gitu. Kalau aku nyamannya di konten ini, ya udah aku jalanin. Tapi kalau kalian mau berkreasi di hal lain, di fashion kah, di nari-nari pun juga banyak banget dancer yang bagus di tiktok gitu. Yang versi seriusnya ya, maksud maksudnya kalau beneran pengen ngedance, oke. Cuman rata-rata kan yang cuman ikut, rame, ikut, rame. Kayak gitu sih ya maksudnya. Ya jadi juga bakal mempelajari tiktok. Tunggu saya di tiktok. Tunggu saya di tiktok. Soalnya ya media yang kuat banget walaupun dulu sempet drop ya di Indonesia, ya. cuman alhamdulillah malah naik lagi dan jadi selalu temen, -temen TikTok itu bukan apa-apa. Aduh, di nggak ya? Ini kan di YouTube ya, <laughs> karena apa, uh, apa ya banyak lagu-lagu zaman dulu yang malah jadi terkenal ya, meledak ya, sekarang. Ya. Kekuatannya, ya. powernya ya. juga sih hebat sih. hebat banget. Nah, kayak satu hari video kita bisa satu juta views gitu. Padahal bukan siapa-siapa nih, gitu. Makanya TikTok, itu emang surprise, banyak surprise-nya di TikTok Dan sekarang yang terakhir, eh bukan yang terakhir, eh, kedepannya mau ngerjain apa sih? Kalau sekarang kan lagi coba bikin konten apa bikin ikut di media mana, eh, coba melebarkan sayap dengan media-media yang lain, kalau Sebenarnya titik akhirnya Gania itu di akhirnya pengennya ee, kayak gimana? Pengennya laku konten kreator tapi sambil punya Jadi bisa juga kayak misalnya yang Jaki lagi lakuin sekarang, bikin program-program juga ya kayak gitu juga mungkin banget ya kalau dari konten kreator. Terakhir pesen buat temen-temen yang pengen ngejalanin bidang kayak Gania. E, Sebenarnya kalau dari aku sih lebih ke coba dulu aja, mulai dulu. Nah itu yang paling penting sih karena kebanyakan kayak mikir takut diomongin teman terus aku nggak punya lighting nggak punya mic nah udah nggak usah pikirin itu dulu coba dulu aja mulai pakai yang ada yang kamu punya sekarang mulai dulu aja jangan langsung fokus ke outputnya kayak followersnya viewersnya karena kalau kita fokusnya ke outputnya dulu kita akan susah banget untuk jalaninnya dan susah untuk bertahannya jadi fokus aja ke konsisten posting tentang ide apa yang kalian pingin sampein ke masyarakat. Ya karena jadi juga banyak dengar dari teman-teman yang udah di dunia digital bahwa kerjain aja dulu, karena kita nggak tahu video keberapa yang meledak itu hmm. dan kapan meledaknya kita nggak tahu. Ya. Kita tinggal sabar aja nunggu. Itu pasti kalau kita konsisten dalam sesuatu well, ada tanggalnya, yang maksudnya ada ya, waktunya. Itu pesan dari. Kalau dari present saya itu juga kata orangnya bukan presen saya aja cuman <laughs> makasih banyak Gania udah mau dijadi narasumber di Mari Berkenalan semoga bisa jadi uh, inspirasi juga buat temen-temen soalnya jadi salut juga sama sosok Gania remaja buat masih muda dan mungkin jadi di umuran Gania pun belum berani ngambil keputusan sehebat itu gitu. Makasih Terima kasih Terima sudah mengundang Terima aku di sini. Semoga yang kita obroliin hari ini bermanfaat buat kamu yang nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tadam!